Oke okay, kita kembali lagi. Uh, kita akan mencoba men spawn planet yang lainnya. Kalau anda lihat di sini posisi planet yang dihasilkan dari percobaan pertama kita tadi akan selalu sama berada di tengah layar dan seperlima bagian dari bawah. Nah kita akan sedikit memberikan uh, pengecekan ya. Jadi misalkan di sini spawnnya planet ini kita berikan yang namanya parameter string, gitu ya. Parameter string. Um, kita kasih keterangan ini ya, uh, apa namanya, jenis atau uh, posisi, jangan pakai posisi ya, kita sudah punya posisi gitu ya. Kita akan um, random position, ini aja ya, random position dimana kita akan uh, memberikan, apa namanya, pembaki, uh, memberikan keterangan apakah uh, planet ini di random, di posisi kiri tengah atau kanan atau yang lainnya yang lain itu artinya posisi defaultnya di tengah di bawah nah ini akan kita jadikan sebagai posisi default teman-teman jadi bagian yang atas ini kita siapkan dulu vektor 3 position tadi ini sehingga kita tidak membutuhkan ini nah kemudian kita akan melakukan pengecekan if random position sama dengan sama dengan um, middle else if random positions sama dengan sama dengan left else if random position sama dengan sama dengan right sedangkan yang kita buat barusan ya kita buat sebelumnya yang ini ini adalah posisi um, default ya artinya kalau kita tidak memilih middle left atau right maka kita akan ambil yang posisi default. Nah, di sini kita kasih default positionnya, misalkan default seperti itu. Jadi, kalau memang um, pada saat kita memanggil spon planet tanpa diisi keterangan middle left atau right, maka ada akan dianggap sebagai default positions menggunakan aturan yang ini. Oke, okay, teman-teman, nah kita akan mengcopy paste program ini ke masing-masing. Random position, pengecekan if di sini. Oke, okay, nah kita akan cermati satu-satu. Yang pertama adalah, apabila planetnya dispon di middle, artinya planet akan muncul di tengah-tengah persis layar. Ya, walaupun nanti kita kepingin agar planetnya tidak sepenuhnya terlihat di layar. Oke, okay, ada bagian yang di-clip di luar layar. Oke, okay. tapi yang pasti posisinya di tengah. Dengan, -dengan begituan, kita betul memilih screen width bagi dua. ya. Kemudian screen height-nya, Uh, kita isikan aja dengan screen hit oke okay, langsung aja kita coba ya testing teman-teman ya ini coba saya akan isi middle di bagian sini simpan lalu balik lagi ke unity oke okay, kita akan coba Apakah betul posisinya di sana di sebelah tengah persis tas layar ya di sini ya teman-teman ya Benar ya, jadi nanti kalau kita randomnya dapat middle, maka dapatnya di sana. Sekarang kita lihat yang left. Oke, okay. yang left ini um, screen height-nya masih di atas. Tapi width-nya, kalau Anda lihat, ini maksudnya adalah lebar layar saya, saya bagi dua. Maka posisinya dia akan muncul di tengah-tengah. Nah, ini akan saya bagi empat lebar layarnya. ya Dan kemudian kita ambil seperempat yang pertama. Jadi ini kita ambil bagi empat. Seperti ini, teman-teman, yang left. Mari kita ganti dengan left, simpan, lalu balik ke sini, kita testing lagi. Ya, ini. Jadi munculnya di sini, teman-teman. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian yang terakhir, yang right, uh, screen width. Oke, okay, screen width kalau screen width doang kita coba tapi kayaknya salah ya kalau screen width doang. Kita coba ya. Oke. Okay, dia akan sebetulnya separuh keluar layar gitu ya. Nah, kita akan coba play, teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman ya. Jadi dia akan separuh planetnya di luar. Sehingga kita harus akali dulu. Oke, okay, uh, ini 3D tadi bagi Nah, screen width dikurangi screen width bagi 4. Ya, artinya lebar layarnya secara utuh kita kurangi dengan seperempatnya ya. Atau Anda bisa bagi dengan tiga kali dengan 3/4 itu sama. Kita akan coba play perempat layar pakai betul ya di sana ya di kanan sebelah sana Oke okay. sekarang kita berhasil meng, uh, ini ya memposisikan planet sesuai dengan parameter yang kita passing di sini Oke okay. nah yang pertama tentu saja middle, Oke okay. nah kita akan spawn lagi nih kita akan spawn planet baru ya misalkan ini kita uh, ambil ke left seperti ini kita ambil left Oke, okay, kemudian kita coba reload, teman-teman. Oke, okay, uh, ada dua planet ya, tapi ini ada yang salah. Sebentar, saya cek kembali. Ya, tadi, teman-teman, tadi kita nggak teliti. Jadi, default position dulu untuk si pemain kita adalah default begini ya, teman-teman ya. Default. Okay, kemudian kita coba play ulang ya, seperti ini hasilnya jadi kita punya initial planet default position, dan kita punya tujuan, ya planet yang kita tuju jadi kalau saya terbang ke sana ya, seperti itu jadi, um, inginnya adalah kita ketika hinggap di planet yang baru clone yang kedua ini Pemain akan hinggap dan berotasi menurut uh, putarannya. Oke, okay. kita akan buat itu setelah ini. Oke, okay. uh, kita akan membuka script player handler, ya, yeah. player handler. Nah, um, kita sudah punya update ya, update ini ngecek dia terbang. Jika dia tidak terbang, maka dia rotate round gitu ya. Um, kemudian ada touchscreen screen yang mengganti is flying dengan true. Nah, pertanyaannya kapan ketika dia terbang, dan kapan dia is nya berubah menjadi true lagi? Jawabannya adalah pada saat terjadi collide dengan si planet. Oke. Okay. Collide dengan si planet, oke. Okay. Uh, dengan demikian kita perlu memberikan program di player handler untuk mendeteksi tabrakan dengan si planet. Untuk itu Anda tinggal menambahkan on collide, collision enter on collision enter 2G seperti ini. Eh, sorry, bukan 2G. Collision Enter Oke sama aja sebenarnya Oke ini saya ganti aja Other atau Planet ya atau anda bisa ganti namanya dengan Planet klik Nah di sini kita akan um, mengecek apakah si Other ini tag-nya adalah Planet masih ingat ya tadi di awal sekali kita memberi prefab kita sebuah ya di sini anda lihat prefab kita sudah diberi tag Planet sehingga kita bisa deteksi apakah saya nabrak planet atau enggak Caranya adalah if other. tag apakah sama dengan planet Jika iya maka is e nya akan saya matikan Oke, okay, simpan Lalu balik lagi ke Unity kita lihat apa yang terjadi normal Ya, kita akan berusaha, saya maksimasi dulu. Kita akan berusaha nabrakkan diri dengan planet sana. Ya. Nah, kalau anda lihat, uh, east nya uh, kembali false, tapi target planetnya masih yang ini. Padahal uh, kita ingin dia rotasi ke sini. Oke, okay, kita akan benerin sedikit. Balik lagi ke player handler. Nah, pada saat nabrak dengan si planet, kita harus rubah target planet kita target planet si player handler ini menjadi si other oke okay. other object nah oke okay, teman-teman simpan dulu kita lihat apa yang terjadi oke okay, kita akan jalankan dan saya akan berusaha menabrakan diri dengan si planet ya berusaha darat di sana oke okay, kita akan klik nah Oke, okay, saya akan coba. Maksimal, ya, <laughs> astronotnya me uh, merotasi, ya, berotasi di target planet ini. Cuman karena ada coll collision ya, dengan si planet, ada collision dengan si planet, sehingga uh, terjadi bug semacam ini, ya, akan berotasi. Nah, uh, berikutnya kita kepengen agar memaksa, memaksa posisi astronot ini agar nempel di permukaan planet. Oke, okay. kembali lagi ke player handler. Oke, okay. uh, langkah paling gampang, paling cepat daripada saya mencari jari-jari radius permukaan planet dan sebagainya, paling gampang, paling cepat adalah kita set aja posisi kita. Ya, transform dot position sama dengan new vector 3, X, Y, Z Z-nya pasti 0,0 F gitu kan X-nya adalah titik pusat dari si planet target ya, alias si other dot transform dot uh, position dot X other transform dot position dot Y kita paksa agar si, uh, alien, uh, si astronot ini hingga di planet di tengah-tengah planet karena ada uh, bounding box yang menghalangi kita overlap karena ada collect-nya juga maka otomatis uh, apa namanya karakter kita akan diletakkan di permukaan kita akan coba lihat hasilnya teman-teman kita play maximize Oke okay, kita cek dulu. Oh masih masih terjadi masalah. Sebentar saya coba cek dulu ya teman-teman. Baik masalahnya adalah ketika nabrak si Astro ini masih memiliki kecepatan, ya kecepatan yang dihasilkan dari Jump Force kita punya force Forces ini. Jadi dia masih memiliki kecepatan. Nah, kita harus nulkan, kita harus nulkan kecepatannya agar uh, dia berhenti, ya berhenti di planet. Oke, okay, kalau kalau uh, caranya seperti itu, kita bisa, sebentar saya cek dulu ya, teman-teman ya. Um, kita bisa menggunakan get component atau game object dot get component rigid body to d. Kemudian kita ambil, kita akses velocity, ya velocity dot atau sama dengan uh, vektor 3.0 Ya, ini untuk menolkan kecepatan, memaksa menolkan kecepatan dari astronot. Jadi sudden, sudden stop, gitu ya. Demikian juga untuk si angular speednya, ya, ada dua ya, kecepatan laju linear dan kecepatan untuk angular speednya, angular nya kita akan set jadi 00f ya, karena dia mintanya floating. Balik lagi ke sini, kita akan coba tes dulu, teskan dulu, oke? Okay. Kita uh, play ini akan saya zoom sedikit ya, teman-teman, supaya Anda kelihatan. Di sini kemudian saya akan coba klik. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Cuman ada aneh ya, dia masuk, kemudian tembus lagi keluar. Kita akan benerin, coba saya akan play lagi, teman-teman. Sekali lagi, anda, agar Anda bisa lihat dengan jelas. Nah, seperti itu. Oke. Okay baik teman-teman, ini adalah contoh yang paling ekstrim ya, anggaplah ini planetnya ya, kemudian kita menabrakkan kita luncurkan Pak astronotnya, yang menghadap ke arah sana ya hampir apa ya miring ya, miring sekali nah, um, pada saat hingga di tu, uh, titik tujuan, titik tabrakan maka yang harus kita lakukan adalah merotasi si astronot agar sesuai vektor normal ya Kenapa demikian supaya wah, supaya eh, si astronot selalu menghadap secara normal di permukaan planet caranya bagaimana caranya adalah kita harus mencari tahu vektor normal pada saat tabrakan dengan posisi di permukaan selanjutnya kita tinggal mencari berapa derajat ya, berapa derajat dari eh, posisi y Uh, ter, uh, menuju ke vektor normal. Oke, okay. nah implementasinya seperti apa? Kita lihat di uniting di siatnya. Untuk mencari vektor normal, teman-teman kita bisa memanfaatkan uh, property property konteks ya konteks. Jadi ada ini adalah si planet kan si planet. Nah untuk mencari titik tabrakan di permukaan si planet, kita dapatkan konteks, kita dapatkan property context, Tapi ini Uh, berupa array, teman-teman ya. Karena bisa jadi uh, tabrakannya lebih dari satu titik. Dan uh, kita ambil aja array ke-0, indeks ke-0, tabrakan yang pertama begitu ya. Nah, untuk mendapatkan titik tabrakan di permukaan planet. Nah, kemudian kita bisa panggil normal. Oke, okay, teman-teman ya, normal yang akan mengembalikan vektor normal terhadap permukaan si planet. Ini dulu ya, untuk mendapatkan uh, si vektor normal di titik tabrakan dengan planet. Kemudian untuk melakukan rotasi, ya, yang memudahkan kita merotasi astronot sesuai uh, menuju ke vektor normal ini, maka kita bisa menggunakan quaternion uh, rotate uh, from to rotation from to rotation. Artinya apa? Ini akan merotasi dari uh, vektor vektor A menuju ke vektor B from from vektor uh, from vektor menuju to vektor. Jadi akan merotasi dari vektor A menuju vektor B. Vektornya A-nya apa? Anda bisa ambil posisi uh, arah apa? arah up-nya dari si game object atau Anda bisa juga mengambil vektor up beginiannya kan. Vektor 3.up ini akan mengembalikan 0 1 0 walaupun sebenarnya lebih cocok kalau kita ambil dari uh, arah upnya si siapa si uh, astronot. ya nah ini from, from nya dan tujuannya apa tujuannya adalah si vektor normal yang kita buat ini jadi ini saya cut saya cemplungin ke sini nah teman-teman seperti itu oke okay. jadi kita punya uh, suatu vektor rotasi dan vektor rotasi ini, si quaternion form to rotation, ini akan menghasilkan suatu vektor rotasi yang akan kita implement ke transform.rotation. Teman-teman, seperti ini. Oke. Okay. Mari kita simpan dan tes. Oke, okay. balik lagi ke sini. Dan kita akan coba jalankan. Play. Oke, okay, kita akan coba tabrakan. Maaf, ulang ya. Dihulangi lagi. Oke. Okay. Nah, Anda bisa lihat ya. Langsung melekat dan uh, si astronot uh, rota akan berotasi sesuai dengan permukaan si planet Oke, okay, teman-teman, berikutnya adalah kita Karena kita sudah berhasil Memindahkan si astronot ke planet lain gitu ya Berikutnya adalah kita akan bermain dengan kamera ya, Artinya kita akan menggeser kameranya ke bawah Artinya semua planet ini Planet yang ini akan berpindah ke bawah Dan planet yang atas ini akan berada di bawah Kemudian yang kita lakukan adalah kita men-spawn planet baru Oke, okay? kita lihat video selanjutnya